Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya hamdan ketiran tayyum wa mubarakan fiuh. Semua so, yuhib mu Rabbuna wa yardohah. Ashalallah ilaha illallah wa hadala sharika lah. Wa ashadu an la muhammadan abduhu rasuluhu amma ba'd. Aja sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang sehingga kita pun bisa berkumpul di tempat yang penuh. mubarak ini? Penuh kebaikan dalam rangka untuk duduk berbagai se-ilmu. Ya. Jawa sekalian dimulakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlalu berlalu bersama kita di pertemuan sebelumnya tentang hukum membaca surah setelah rakyat pertama dan kedua. Ya, sebelum kita masuk di materi kita di malam ini, ya, masih ada kelengkapan dari permasalahan sebelumnya itu: hukum membaca. Suruh setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Yaitu pada sholat. zuhur, Asar, Isya. Kemudian satu rakaat setelah pada pada sholat maghrib. Ajamah sekalian di sekalian digunakanlah subhanahu wa ta'ala. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak disunnahkan atau makruh hukumnya membaca ya surah setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Ya, sebab ada hadis yang menunjukkan ya kepastian dari perkara tersebut. Dalam hadis Abi Qatadah. Ya, radhiyallahu dan تطرأ في yang membuktikan Nabi s.a.w. alaihi membaca di dua rakaat terakhir itu membaca alfat biasa saja ya dan sebagian dari ahlul ilim berpendapat bahwasanya ya disunnahkan juga untuk membaca Setelah membaca al-fatih pada dua rakaat terakhir, yeah. disebutkan dalam hadis akan perkara tersebut bahwasanya sahabat memperkirakan, menghitung kadar lamanya solatnya rasulullah saw di rakaat kedua dan ketiga dari solat ad-duhur atau asar, dan sahabat menyebutkan bahwasanya Nabi agak lama membaca di raka'at tersebut. Ya. Maka. Dibangun di atas perkara ini. Maka. Ya terkadang. Boleh. Bagi seseorang. Ia boleh membaca. Setelah membaca Al-Fatih. membaca juga surah lainnya. Di dua raka'at terakhir. Ya. Terkadang. Maka dibangun di atas perkara ini. Ya maka. Jika imamnya lama di. Rakaat terakhir. Ketika rangka empat dia membaca lama. Maka bagi makmum. Boleh dia menambah. Membaca. Setelah membaca lepas dia membaca surah lainnya. Daripada dia. Diam. Dibanggung maksudnya. Daripada diam. Lebih baik dia. Membaca juga surah lainnya. Ya. Ya mas kalian dimakan subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala di. Malam ini. Ya pembahasan kita terkait dengan. Sholat A'id. Ya walaupun masih lama waktunya. Ya namun. Ada perkara yang mendorong. Kami untuk membacakan perkara ini membahas perkara ini. Yang pertama, ya mungkin di saat Ramadan nanti tidak ada lagi taklim seperti ini. Ya, atau yang kedua, ya supaya seseorang ya bisa melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama akan perkara ini. Misalnya dalam akan kita bahas hukum salat Id di masjid Ya berbeda ulama akan perkara ini dan juga masalah khutbah. Apakah khutbahnya sekali atau dua kali? Ya agar supaya kita bisa melihat bahwa diantara para ulama pun ada perbedaan pendapat di kalangan diantara mereka dalam perkara ini. Ya jangan kita terlalu keras dalam perkara ini. Kita misalnya memegang pendapat bahwasanya Ya, sholat id harus di lapangan. Maka kalau bersikeras dengan perkara mengatakan bahwa salah kalau ada yang sholat masjid salat id di masjid. Ya, ataupun berpendapat bahwa khutbah id harus satu kali. Ya, maka misalnya melihat di masyarakat ada yang khutbah dua kali sholat id khutbah id, maka mengatakan salah. Ya. Tidak demikian orang yang ya belajar ilmu ga karena melihat adanya memang di situ ada ya apa namanya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya hendaknya seorang berlapang dada dalam melihat suatu perkara yang mungkin ada ya ijtihad di dalam perkara tersebut. Ya pahami ajawah sekalian dimulai subhanahu wa ta'ala permasalahan pertama terkait dengan masalah salat a'id Ia. tentang salat a'id fil bayti dimangkana ma'aduran Wal -marid wal ya tentang solat id di rumah bagi siapa yang tidak sempat keluar solat id di lapangan atau di masjid. Ya misalnya. A3, yaitu keempat. Bahwasanya, ya, sunnahnya sholat Eid itu dilakukan di lapangan. Ya, kalau ada uzur yang membolehkan hal tersebut, berbeda dengan emas syafi'i. Ya, bahwasanya sunnahnya dilakukan di masjid yang luas. Namun, ini adalah pendapat yang tidak tepat, sebab menjadi dari... Amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, maka yang benar dalam perkara ini bahwasanya sholat fit dilakukan di lapangan walaupun ada masjid luas. Nanti bisa berpindah ke masjid kalau ada qadur yang membolehkan. Ya, hanya mas sekalian mulai karena masih ada waktu. berapa ha 12 menit iya jangan jawab sekalian menarikkan subhanahu wa ta'ala sekarang pembahasan terakhir yaitu kam lil lil'id berapa kali futbadi sholat id? sekali atau dua kali ini yang dibahas. Iya. Ada ndak tiga kali? Iya. Perhatikan jemaah sekalian Ibnu Katsir Subhanahu wa taala. Adzahirul adillah as-sahihah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtasibu bil 'id taubatan wahidah wa 'amara zuuruhu لخطبة النساء بعد أن خطب الرجال كما سبده هذا عنه فلا يدل على أن الصلاة العيد لو خطبة لأن فعله لأن فعله هذا لأجل أن النساء لم يسمعن الخطبة أو ليحثهم على عمر مأيّن وهو أخذ الزكاة minhunna fa khassahun bihadzal khutbah ya zahir hadillah dalil yang nampak dari yang sahih bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam adalah berkhutbah di salat id dengan satu khutbah ya jadi satu kali khutbah adapun turunnya nabi Untuk berkhutbah kepada wanita, setelah berkhutbah kepada lelaki, sebagaimana yang sabit sah ini dari Nabi SAW, maka ini tidak menunjukkan bahwa solat id itu memiliki dua khutbah. Ya. Sebab apa maksud Nabi melakukan hal tersebut? Setelah Nabi berkhutbah untuk laki-laki, kemudian turun berkhutbah kepada perempuan. Apa maksud Nabi melakukan hal tersebut? Perhatikan. Ya, sebab perbuatan Nabi ini, ya, maksudnya, bahwasanya perempuan tidak mendengar khutbah, atau untuk menganjurkan kepada mereka kepada perkara. Tertentu, yaitu berkaitan dengan masalah zakat. Ya, maka Nabi s.a.w. menganjurkan kepada mereka, para perempuan, dengan khutbah ini. Ya. tiba maksudnya. Jadi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sekali satu kali khutbah. Adapun turunnya Nabi ke perempuan ya ini dilakukan Nabi untuk memperdengarkan kepada perempuan tentang perkara penting yaitu masalah zakat eh walahada dhahaba ba'du ulama' mu'asirin ila anna al-imam yakhthub lil 'id wahidah oleh karenanya nah iya yeah. sebagian dari ulama muasirin di zaman kita bahwasanya imam berkhutbah untuk sholat id dengan sekali khutbah minhum ashikh as al albani wasshikh ibnu utaymin wasshikh al wadii yang antara mereka ulama muasirin adalah ashikh al albani dan ashikh ibnu utaymin dan Syekh al wadii ya yeah. Jawab sekalian, ini, ini pendapat yang pertama bahwa khutbah itu sekali khutbah saja. Ya, sekarang kita akan lihat pendapat yang kedua itu dua kali khutbah. Ya, anis sahabati khutbah dan Dan tidak dinukil, tidak disebutkan dari sahabat bahwasanya mereka berkhotbah dua kali atau berkhotbah satu kali atau dua kali. Wala An-Nabib dan juga tidak dari Tabiin yaitu murid Sahabat kecuali apa yang datang dari Ubaidillah Ibnu Abdiillah Ibnu Uthbah yang i adalah salah satu dari Fukuhat Tabiin Fukuhat Sabah ia berkata bahwasanya inna khutbatan bahwa seunggulnya khutbah itu dua kali khutbah ya Kemudian diikuti oleh kebanyakan ahli fikih. Iya, yang mana ahli fikih tersebut, diantara mereka adalah الحنفية، المالكية، والشافعية، Jadi ini adalah pendapat empat madhab. Bahwasanya khutbah itu dua kali khutbah. Wa yeah. Ibn Hazm menyebutkan suatu kalam ucapan yang nampak darinya bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama bahwasanya imam berkhutbah untuk eid dua kali khutbah. Ya, dan ada hadits yang diriwayatkan kayak di rumah aja. Ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha berkhutbah kau iman. Kemudian beliau berdiri berkhutbah berdiri. Semua kau ada kau ada semuanya duduk. Kemudian semua kau melakukan berdiri lagi. Ini berapa kali khutbah ini kalau begini? Dua. Ya, wahana yubhamu minu, anah wa khutbah Dan ini dipahami darinya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam khutbah dua kali khutbah. Warakin akan tetapi ada hadits istnaru taibun jid akan tetapi hadis ini hadis sanatnya lemah sekali. Ya, wahdharu hadal qolul ulama lajnah daimah di Mempelgari Arabiya. Arab Saudi. Dan pendapat ini dipilih oleh ulama Lajnah Daimah di Saudi. Ya, yaitu pendapat bahwa khutbah itu dua kali. Dan Lajnah Daimah roisnya adalah Syekh Ibnu Ya, kalau tadi sebelumnya Syekh Albani, Syekh Utsaimin, al Syekh Al-Wadi mengatakan bahwa satu kali khutbah. Kalau Ibnu Huseib eh, bin Bas mengatakan dua kali Ya. Yeah. dan dari sisi keilmuan, bahwasanya yang paling kuatnya di zaman kita ini adalah Syekh, apa? Syekh bin Bas. kemudian Syekh, kemudian Al kemudian Syekh, kemudian kemudian Syekh, kemudian Syekh, kemudian Syekh, kemudian Syekh, kemudian Syekh, jadi pendapat ini dipilih oleh pendapat dipilih oleh Syekh Ibn Wissim yang lajanadda'imah Syekh Ibn Bas iya wahan huwal arja dan ini yang roj lebih kuat iya nama syia mu'ama' sara'u alihi ulamak islam fil kuruni sahabiko fahum a'lamu afham iya maka ini pendapat yang roji iya ini berjalan bersama, ya, apa yang dijalani oleh ulama Islam dari, dari ya, kurun yang terdahulu. Mereka ini lebih a'lam, lebih paham, dan lebih yang memahami, lebih mengetahui, dan lebih paham. Ya, jadi yang kuatnya adalah dua kali khutbah. Ya, kemudian orang khutbah tanpa akhirat, dan fara'ah di zahirul maka barangsiapa yang menjadikannya satu kali khotbah maka farah haraja عليه maka tidak mengapa merasakan dari Allahil hadith yang nampak dalam hadis iya kemudian wa yajibu alal imam ayakhthuba khotbataini alaraji min aqwali ahli limi dan imam iya dan bagi imam tidak wajib untuk berkhutbah khutbatin. Menurut yang roji dari pendapat ahlul ilmi. Ya. Maka jika dia berkhutbah satu kali khutbah. Maka. Fala syai'i Tidak mengapa. Ya. Begini yang menguatkan juga pendapat bahwasanya Khutbah dua kali. Tidak mengharuskan bahwa harus dua khutbah. Ya. Jadi ada keluasan di dalam permasalahan. Yang sampai berpendapat bahwa dua khutbah. Salah Kalau. Khutbah satu kali. Kalau berpendapat bahwa khutbah satu kali yang kuatnya, dia mengatakan bahwa salah khutbah dua kali. Iya. Yeah. Dimahami. Ihsan atau ikhwan. Paham? Hah? Kenapa? Khutbah itu dua kali atau satu kali atau satu kali, dua kali, atau tiga kali? Ah. Ah, pilih satu dua atau tiga ah. satu mana saudaranya Apa namanya ah. satu dua atau tiga satu siapa lagi yang punya saudara sih bersaudara ah Abdul Rahman, ada tuh? eh anu, ada saudaranya, Cahyadi. Ada saudaranya tuh? Oh, siapa yang ada saudaranya di sini? Dua bersaudara di sini? Iya, yeah. waktu sudah selesai. Yeah. Insya Allah Ta'ala dibahas bersama dari apa yang telah lewat pembahasannya. Semuanya paham dari yang telah lewat. Pembahasan pertama tadi apa? Kalau misalnya tidak sempat ada uru untuk tidak sholat sholat di lapangan atau di masjid, maka apakah dia sholat di rumah atau tidak? Tidak. Kemudian yang kedua tentang sholat Eid di lapangan Inilah sunnah Kemudian sholat id di masjid Boleh atau tidak Boleh kalau ada Kudur Ya Adapun syafi'i yang berpendapat bahwasanya Sunnahnya di Masjid kalau masjidnya Luas Khotbaid satu kali atau dua kali Ya Ada yang baru satu atau dua Ya maka Perkaranya ada keluasan, tidak harus menyebabkan terjadi apa namanya ini. Kalau dalam masalah ini, ya jawab sekalian Demulakan wa ta'ala Yang mungkin yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini, Mohon maaf atas segala kekurangan, subhanakallah wihandiq, Rasulullah, idahin taustaka kubro watu budai, Wahai alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.